Oh yeah, iya sekali cek Sakit sekali nomor wow. You got a friend in me You got a friend in me Jomah sebelum video ini mulai, oke? Mengasih tahu ke kalian nih untuk kalian yang pengen beli akun CODM yang pastinya terjangkau, tapi tetap Sultan, langsung aja follow Instagram @kitajebelin mah bro ya. Karena di sana akunnya bagus-bagus dan pastinya kalian nggak perlu top up top up CP lagi mah bro. Jadi untuk kalian yang baru main atau kalian bosan sama akun kalian, tapi kalian pengen langsung akun yang Sultan, langsung aja follow Instagram @kitajebelin mah bro ya. Yang pastinya di sana akunnya aman-aman banget, murah-murah banget daripada kalian harus top up CP mah bro. Terus untuk kalian juga yang butuh bantuan push rank ke legendary tapi kalian gak ada waktu atau kalian kesulitan mah bro ya dan kalian pengen skin cameo juga tapi waktu kalian terbatas langsung aja follow Instagram @kitajoketitin titikin bro nanti di joki di sana oke okay? yop yo what's up mabru? kita kedatangan battle pass baru nih mah bro hehe berganti sudah season nih mah bro ya oke okay. ini season akhir tahun ya Harusnya bertemakan ya salju-salju atau natal ya Tapi um, sepertinya bukan Soalnya season uh, tahun lalu ya Ma Bro yang di tahun lalu seperti itu oh, Tapi ya sih temanya masih salju-salju lah ya <laughs> Oke nice sekali Ma Bro. Tapi apa ya yang special dari battle pass ini Mabro? Kita lihatnya ada apa aja sih Wow Oke okay, karakternya lucu banget gitu ya ada yang dipakai akuarium bro Halo, how are you I am under the water please help me here too much raining hmm. nah yo langsung aja, mah bro Cha, join the ground forces nah yuk ini kita join 800 CP oke okay. ya sambil aja mah bro 800 CP uh, ada backpack di sini mah bro Oli desain, Greg Break the Jolly Blaster, Woods oke. Okay. Melt SIM, oh nice. Agar 556, Martin Munition. Uh, mantap juga, mah Bro ya. Oke, okay. backpack lagi dapat. Wah, wow, kok kill. Ini mantap banget sih. Item-itemnya mah Bro ya. Tapi karakternya aja Kayaknya goreng sih ya, kalau karakternya yuk langsung aja aku coba upgrade battle pass, kita langsung aja bro Beli, eh eh hey, let's go. Oke, okay. okay, guys, tadi ada PSK sama bro ke skip. Nah ini silver nih, koneksi keren. Uh, seperti astronot lah, Mbak Bro. Ya, parasut, range, uh, avatar, oke okay, mantap, calling, kartel juga mantap ya. Tapi agak aneh sih, Bang Bro. Ya, perang, tapi uh, stylenya begitu loh, Bang Bro. Ya, agak aneh sih, ya, lanjut lah, pacar mau langsung fullin udah lepasnya ya. Let's go, 25. Kolingkat. card the LMG, DLQ, ya, nice lu so, lupa ngasih tahu kalian kalau ada senjata baru dari Soul Travel ya. Mungkin nanti kita review bro ya. soal ini uh, cara mendapatkannya kita harus sampai level 21, kalau salah ya. Mana sih senjatanya? Nah ini mah IM2. Nah kalian ini walaupun nggak beli battle pas tetap bisa dapet ya. Jadi santai aja mah bro. Tapi yang Gosongan, bro oh ya. Ayo lanjut. Kalau misalnya kita uh, langsung yang apa namanya, langsung level 50 nih kan biasanya dapat yang ada skinnya, ma Bro. Folder, nice. Keren, mah, bro. sinaptik, mantap, ma Bro. kita lanjut lagi ya. Sampai level 50 Oke okay. Mantap Ding ding ding ding ding Ding Oh nice One Okay next Crossbow B15 wih Ini mantep banget b nya mah bro ya Perlu kita review kah Wah go kill ya seperti apa itu? Oh masih yang bulat sih Cuman modelannya tuh seperti beda banget Emot I'm sorry my friend Nah ini kita taruh mana ya Bagusnya ya hmm, Kita taruh ke sini Ya, yes. Mantap sekali yes. Nah itu tadi mabro skin epic-nya. Mantap Oke okay, oke sudah sampai level 50 mabro ya Mantap sekali bro Eh deh mantap jeldut hammer oke okay, langsung aja ocatur lotoutnya dan abis itu kita review senjata AR terbarunya ma bro oke okay, let's go ma bro sebelum kita ranked, oca ke training mode dulu ma bro ini em uh, 2 ini ma memiliki iron set yang berbeda ma bro ya ini tuh kayak fish nggak sih senjata yang oca kata-kata itu ma bro ya skin legend dari sampah itu ya yang mengganggu sekali aduh, eh seperti watchword. semoga ini lebih baik lah ya. Oke ini ron setnya di apa di lobby tuh terlihat berbeda ma bro. Nah ya, ini kok lebih gede ya yang saya pikir. Ini iron set loh ma bro ya. Curang nih, curang coy Lah iya, ini lebih kecil nih. Wah memilih kita kita harus beli ma bro. Ya gak sih apa oca Ya enggak sadar mau bro saya Coba lari Nembak ya hmm. Ya ini better lah Senjata ini mau bro Kenapa saya bilang better Dia enggak nge-burst ya Oh nice lah Mantap harusnya nih mau bro senjata ya Oke Terima sih ini coba coba pakai yang biasa mah pakai yang biasa lagi. Tuh, lebih kecil loh ya, lebih kecil <laughs> kenapa dibedain gue? Ya Allah, side -nya lagi nih beda, bedain dari bentuk mah, nggak apa-apa mah bro. Kenapa sih kecil deh Aduh, aduh, yaudah mah bro, langsung aja kita main ke Ranked mah bro ya. <laughs> Let's go. Oke okay, mabrur, Oce udah di dalam game Lihatlah ini Mantap sekali mabrur. Tapi Oce tidak suka sama iron Setnya. Karena iron Setnya udah scope duluan gitu kan Tapi Oce masih bingung Kenapa ukuran scope nya dibedain ya mabrur? Padahal ini tuh iron ya loh Sama skin biasanya Dibedain lo ukurannya Bisa-bisanya -bisa mabrur ya besar kecilnya itu parah men. Yuk, let's go. kita langsung hajar musuhnya ya. Nice. Sir. loh, gue kecil juga sih, ma Bro. Sepon mana, aja nggak tahu. Oh nice, stop, no! Ada halger di sana, ma Bro. Brandnya siapa masih? Yeah, iya, ada di satu-satu, Bro. <laughs> ya udah di bokong tidak? so ngomong atau orang yang bokong macam bro? halo? ya sama bro. good job. nice sini saja bung, woi, nice, sebenarnya ini berat loh senyata. berat banget dah, tapi Ocha akan mencoba yang terbaik ya, Wey. sumpah tercepat, agak sulit dikontrol tapi nggak apa-apa, oke, okay. dapet lagi dua bisa ketiga ah itu ada di belakang wabrum oh, oh my god belakangnya lagi dong nice sekali mah bro, wah nice sekali. Ayo tuh teman hocha, tingkurang semangat nih mah bro sepertinya ya. Hocha udah kilo main banyak padahal, nice. ayo semangat teman-teman. Wah, aduh mah bro hocha tanggung banget tuh tadi. Hai. nice good job bro nice good job nice sakit juga sih, bro halo nice good job wo Halo Guys nice. ah sakit sekali ma bro Ayo, hey, Oca mau setup dulu dan Kita setup dulu, oke. Okay? iya yeah, sakit Ye, dapat kali, coy. Kelem, kelem. Ah, dia mati, Ma bro. Papa pinocah, ya. sedikit lagi mau berikut kita menang wah gokil ini lawannya lumayan nih ya. ada pro player juga kayaknya deh oh, gue gak tau sih oh. ah, oca mati ayo bro oca menyelam dulu ah najis ada orang gak tuh kaget oca oh, good job bro <laughs> oca lumayan lah killnya nih pakai senjata ginian keren keren keren tapi kok adanya datu di wajah sih asam mantap ma bro poinnya better juga ini wajah pakai senjata gini nih lima ribu lima ratus termasuk lumayan lah ya ya setidaknya ini better menurut aja daripada swordfish oke okay? walaupun air on nya begitu tuh ma bro ya empat puluh satu lumayan ini pj pj aslinya segini palsu deh ma bro PJ namanya ini PJ uh, pro player Philippines ya jadi lumayan jago lah ya harolnya sama kayak Ocha. jadi ini Ma bro, gunsmith atau Tegumentnya silakan dilihat diantaranya Gensi suppressor Ma bro, ya ini membuatnya silent Ranger. Nah ini Ocha masih bingung Ma Bro. pecah ada dua Gansmit sebenarnya. Ya. Satunya tuh bedanya di barrelnya doang. Di antaranya uh, kalau nggak kalian pakai Task Force pakai yang Ranger. Nah kalau Task Force ini lumayan banget Ma bro, ya. Body part damage multiplayer. Nah sama 40% bullet speed. Tapi oce lebih memilih Ranger karena dia 90%, 6 30% image juga mah Walaupun ada sama movementnya ya, berkurang lah ya. Tapi kalau misalnya tas force ini recoil sama horizontalnya berkurang. Jadi buat jauhnya kayaknya kurang sih mah Tapi misalnya buat jarak dekat oke okay lah. Dan misalnya kalian nembaknya kaki gitu ya masih tetap sakit ya. Habis itu light stock Amunisi pakai 40 peluru, mabrur, menurutnya worth it ya. Jadi jarang reload lah. Terus sini deh, studio grip tape buat uh, mempercepat aja ya, sama tidak terlalu offline. lah kalian kalau misalnya kena hit ya, lagi battle aim gitu kan. Tapi udah mabrur kayak gitu aja tuh. Video kali ini mabrur, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, jangan lupa subscribe, serta aktifkan lonceng Ya mabrur Kayak gitu aja tuh video kali ini mabrurin ya, niat. See you mabrur, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next!